Selamat datang di channel Estermo. Nah, kali ini aku bakal tunjukin haul dari Shopee. Ini random aja sih, tapi aku suka banget anak nanti nentenin banget untuk uh, belanjaan aku kali ini. Nah, ini aku beli benih-benih gitu. Waktu itu di Shopee harganya cuma 99 perak itu untuk satuannya. Nah, ini aku beli banyak macam. Jadi uh, beberapa benih, macem macam benih ini jadi semuanya harganya nggak nyampe rp aku seneng banget. Nah ini adalah uh, barang kedua aku beli sendok garpu Korea Korea gitu yang sedang kekinian ya. Pastinya warnanya aku ambil yang gold. Uh, aku suka banget dengan kualitasnya, stainlessnya benar-benar tebal dan berkualitas tinggi. Lalu ini barang yang ketiga ini benar-benar aku nantiin banget. Jadi aku beli ember uh, seperti ini. Nah, Foto-foto ember -foto ini aku suka banget dengan uh, kualitasnya dan barangnya, jadi aku beli dengan berbagai macam, macam varian, harga, dan yang pastinya ini bisa menghiasi rekor rumah kalian dengan cantik, pastinya. Ini bisa taruh di kamar mandi, ini juga bisa tahu di meja rias maupun di mana aja. Jadi aku memang sekarang ini mau seragamkan semua segala perkakas-perkakas aku yang berhubungan dengan sabun-sabun ataupun apapun itu termasuk yang ada di meja rias supaya colornya itu nggak warna-warni dan benar-benar serempak seragam dan pastinya cantik ya. Jadi aku nggak perlu dekor-dekor. Uh, ruangan-ruangan aku dengan barang-barang mahal, mahal ini benar-benar sangat available uh, affordable maksudnya oke okay. dan nantinya aku mau bakal giveaway barang-barang ini buat kalian, ikuti terus ya caranya ya dan caranya bisa kalian lihat di description box dan kalian nantinya itu nggak akan namanya terima cuma-cuma begitu aja botol seperti itu aja nanti pastinya ada labelnya dan nanti aku akan tunjukin di contoh berikut ini ya oke okay. nah ini adalah barang atau paketan kedua eh paketan keempat sorry ini paketan keempat ini benar-benar aku suka banget kualitasnya jadi aku beli botol-botol ember -botol ini yang memang uh, mini dan ini aku beli untuk botol partennya kita 20 mili untuk isiannya dari kaca dan kualitasnya benar -benar bagus banget ini bisa banget untuk isi ulang parfum kita dan nanti kita kasih label parfum aku akan kasih kalian uh, giveaway nya buat kalian dan pastinya oke okay banget sih dan semua aku belinya di mana kalian bisa dapatkan di description box aku beli di mana dan bisa kembaran sama aku ya ini ada juga tempat saut gitu atau semacam krim krim malam krim pagi nah aku mau guna ini itu tuh untuk krim malam aku jadi aku pindahin kalau misalkan aku beli aku refill ke botol-botol tersebut dan ini adalah botol untuk sebenarnya aku beli untuk essence Uh, yang serum ada lagi aku beli uh, di, di paketan yang sebelumnya itu lebih kecil dan ini 50ml ini untuk essence aku iya yeah, aku suka banget dengan kualitasnya kacanya dan semuanya harganya juga masih affordable oke okay, demikian jangan lupa ikutin giveaway nya ya